ketawa aja cantik di chuyển từ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tinglisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama mimin di channel youtube Hilalya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat dan tentunya seputar Ayu Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar air. Informasi yang pertama di sini kita disuguhkan dengan keadaan Nanda Fakhrijal yang sedikit drop nih tipesnya gembu lagi serat dulu ya yang Nanda Faral Tour istri adik dari Ayu Ting possi yang kedua di sini ada Ayu Ting, Ting juga nih yang sedang terbaring sakit dengan catran ke Ayu Ting, Ting sehat Semoga sembuh ya diting872 cepat sembuh ya teh kasihan kelelahan dan kecapean dan terlihat di sini Ayu Ting Ting yang sedang dieimpul ya ternyata Ayu Ting, -ting juga drop nih saat. kas pulih kembali Ayu agar siang ini bisa pada kita semua di brownies TV dan juga pastinya di Pasbuka FM. Dan ternyata di sini ada Ivan Gunawan juga nih yang sedang kerokan. Katanya Ivan Gunawan sedang sakit leher. Saya langsung dari akun Instagram Ivan Gunawan 40 menit yang lalu The Power of Kerokan Sakit Leher. Dan ternyata obatnya adalah nih pemirsa. 10 menit yang lalu ada 123 komentar dan 2000 orang yang menyukai ya, status terbaru dari Ivan Gunawan. Cepat sembuh untuk Ivan dan juga Ayu, sehat-sehat ya kesayangan kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Untuk Ayu Tingting -ting, dan juga Ivan Gunawan, semoga segera sehat dan segera pulih kembali. Amin. Selanjutnya di sini ada Mom Ayu Ting bunda dari Ayu Ting yang sedang merayakan kebahagiaannya kumpul bersama dengan keluarga dengan sebuah caption ini di instagram pribadinya Alhamdulillah buat hari ini bukber di bumi aki Lina bumi aki Sukses ya Lina buat tempatnya kumpul bersama Milat Bunda Ajeng sayang sehat panjang umur berkat selalu buat kita ya Minyak Balamin terlalu muru makasih videonya ya saya terima kasih buat kebersamaan kita malam ini berkah Ramadhan bisa kumpul, -kumpul bersama berbersama Minyak Balamin nah, kebahagiaan Mom Iting kumpul bersama dengan sahabat-sahabat tercintanya meski sudah berumur namun kedekatan persahabatan mereka tetap terjalin nih ya. buktinya mereka jalan-jalan bersama bubar bersama nih ya, mama gaul deh untuk bumi aki ini adalah tempat baru yang baru dibuka nih pemirsa tempatnya nyaman dan juga menyenangkan, bagi siapa semua yang mau kumpul-kumpul boleh ya di bumi aki nih, siapa tahu bisa ketemu langsung nih dengan bom aiting, ibunda aiting Informasi selanjutnya juga di sini ada gilang sebalik kegiatan Ayo Ting Ting bersama dengan para host yang kece. Karena Bronis TV yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan kembali Bronis TV hari ini pukul 12.30 waktu Indonesia Barat karena akan menghadirkan beberapa tema dan juga bintang tamu yang sedang viral saat ini bagian sahabat semua selamat menyaksikan sini juga ada kebersamaan Ayu Ting Ting bersama dengan buah hati dari Nanda dan juga Shiva pagi bersama Sumera Ayu Ting Ting begitu sangat bahagia karena mendapatkan ponakan yang baru yang embul dan juga cantik inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting bisa kumpul bersama dengan keluarga di Ramadan meski hanya pagi hari Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga kondisi yang masih lemah bisa segera pulih kembali. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang mimin lansir langsung dari story Ayu Ting Ting. Mimin sajikan untuk sahabat sebuah di rumah. Bagi sahabat, selamat menyaksikan semoga tayangan yang mimin sajikan menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Good morning To you, to you, and to you Dek, lihat-lihat tangan tadi pegangin aja, Dek Good morning Good morning Mm-mm-mm <coughs> mm To you, to you, and to you Good morning Good morning To you and all you Ada sumera Endut Ada sumera Ngeselin hmm? Good morning Good morning To you and to you Good morning Good morning To you, to you, and to you Good morning, good morning To you, and to you Sumerah cantik Sumerah ngeselin Good morning, good morning To you, to you, and to you yeah. Good morning, Sumé. Good morning, Sumé. To me. Do you, to you and to you. Good morning, Sumé. Good morning, Sumé. To me. Do you and to you. Sumé Rana cantik, semerah mesin good morning, good morning, and to you, wajah, wajah, engguk, engguk, hei woi ayo, ayo, ayo. Ketawa-ketawa aja cantik. Enggak mm -hmm. usah gengsi. but you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 With you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a time